<tuk> Sampai banget aku hari ini kerja Oke guys, capek dapetin kamu sih yeah! <tuk> nah, Aku lagi kejar target buat jadi polisi tetap di sini oh, Namanya ngejamin masa depan kamu kan kewajiban aku <tuk> Kamu hobinya apa sih, mana? Aku hobinya um, bersih-bersih Selain bersih-bersih sama bikin jatuh cinta orang, apalagi bikin wow. <tuk> Beneran, kamu mau bantuin aku, please. soalnya ini tuh berat banget, ya, ini cuma makanya aku harus pindahin ini. Aku aja yang angkat. Oh ya, oke. Okay. Kamu sini dulu. Oke. Okay. Aku gak mau kawal. <tuk> ah, oh. bener lo. Cowok angkat. Eh, Amanda. <tuk> Gak puas di BTS loh, semua semua jadi pacar loh. Kau nih, kau nyarain gue. Jadi lo ngomong gue yang bawa ini. Nagi. mau taruh di mana? Entry. Jadi lo ngomong-ngomong aja udah. Kapan kita nonton bola gitu atau nobar nobar dulu? Ibu makasih banyak ya. Kensho. Eh Amanda. Kalau yeah. emang waktunya cocok, uh -oh, iya. I kita pergi kemana gitu jalan-jalan oh, iya, aja Pak, sorry Mas itu harusnya ke ya, sana sih pindahinnya karena pantry, tau iya. pantry kan Balang ada setengah truk lagi nggak <tuk> <tuk> <tuk> ya, turun bro gue sekalian, cuma <tuk> marah-marah aja sih Pak, Mas ketemu Pak, tunggu dulu Pak, <tuk> dulu baru makan ininya. <tuk> Hai, komandan tuh, komandan tuh menamit pakai jaket, habis kangen, kencang, kencang, kencang. Bajata Bro, sepatunya tuh men, wirna warna-warna. Warna-warni. <sukur> Dibeliin sama gebetan gua. Udah punya pacar dan? Empat, Heh? empat pacar lo? Satu, mana? Yang <sukur> eh, <boleh, sukur> <œ> <sukur> <ibel> ini yang dibalik lo. Yang ini yang di. <sukur> ini <sukur> harusnya <mengarate>. bukan gini. <sukur>